Doa pagi mohon berkat bagi keluarga, pekerjaan dan hidup sepanjang hari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang terkasih, pagi hari ini kami datang ke hadiratMu untuk mengucapkan terima kasih atas berkat dan perlindunganMu sepanjang malam tadi. Kami berdoa agar engkau memenuhi kami dengan cinta dan sukacitamu saat kami dengan sungguh-sungguh mencarimu sepanjang hari ini. Ya Yesus, dengan segenap batin dan jiwa, kami memuji namamu yang kudus, dan ingatkan kami selalu agar kami jangan melupakan segala kebaikanmu. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengampuni semua kesalahan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan dan membuat kami utuh kembali. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kehancuran dan menunjukkan kepada kami cinta kasih dan belas kasihan. Ya Yesus, pada pagi hari ini kami menyembahmu dan mengangkat tangan kami untuk menaikkan puji-pujian untukmu. Ya, Roh Kudus, bantu kami untuk memiliki hati yang dipenuhi dengan pujian, supaya ketika hal-hal baik datang kepada kami, kami dengan segenap jiwa akan memujimu dengan semua yang ada di dalam diri kami. Dan apabila ketika kami menemukan bahwa hidup kami jalani sangat sulit, tolong beri kami hati yang tetap memujimu dengan segenap jiwa kami. Ya, Yesus, kami berterima kasih. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan jiwa kami yang dahaga, dan hanya Engkau yang memberikan roti hidup. Tuhan Yesus, Engkau adalah pemberi kehidupan dan Engkau dapat membawa pemulihan, dapat membawa kebangkitan, dan dapat menyegarkan kehidupan kami. Karena itu, kami berterima kasih atas berkatmu yang melimpah dan tak putus-putusnya dalam hidup kami. Ya Yesus, pada pagi hari ini sebelum memulai rutinitas dan pekerjaan kami, seperti biasa, kami mohon, supaya Engkau memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, dan memberkati hidup kami. Supaya selama masih ada nafas dalam tubuh ini, kami akan selalu mengangkat hati dan mengangkat tangan kami untuk menyembahmu. Ya Yesus, kami berdoa juga agar sepanjang hari ini hingga malam nanti, Engkau menyalakan kembali api semangat kami untuk dekat denganmu, supaya kami dapat memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Karena itu, kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan untuk menghapus semua kekacauan dan ketakutan dalam diri kami. Ya Yesus, semoga cinta dan belas kasihanmu memerintah kami sepanjang hari,